Karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Leo di bulan Mei tahun 2020 Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan kepada seorang Leo secara umumnya Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan kepada seorang Leo secara umumnya Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan usaha dan bisnis seorang Leo secara umumnya Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara kepada seorang Leo di bulan Mei secara umumnya Dan setelah kartunya kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support ataupun energi yang dapatkan oleh seorang Leo di bulan Mei tahun 2020. Pertama kita akan mengambil kartu support energi kepada seorang Leo tentang kesehatan. Selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi kepada seorang Leo tentang keuangan. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan usaha dan bisnis kepada seorang Leo secara umumnya dan selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi kepada seorang Leo terhadap hubungan asmara secara umumnya dan setelah kartu support energinya kita dapatkan ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan atau yang memperjelas suatu ramalan di bulan Mei tahun 2020 khususnya kepada seorang Leo Baik, setelah kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Pertama-tama kita akan buka kartu tentang kesehatan Leo di bulan Mei tahun 2020. Dan kartunya adalah Ten of Swords, yang artinya 10 pedang. Ten of Swords secara umum itu diartikan pengkhianatan dari orang terdekat ataupun pengkhianatan dari dalam naluri sendiri. Dalam artian pengkhianatan dari dalam naluri sendiri itu. Ucapan dengan perlakuan itu tidak sebanding. Jadi, untuk kesehatan seorang Leo di sini, kesehatannya dikategorikan sedang menurun. Itu dikarenakan dia sedang kepikiran dengan orang yang menghianatinya, dan orang yang menghianatinya itu adalah orang terdekatnya sendiri, dan orang yang ia percayai selama di kehidupannya. Dan di sini, orang tersebut sudah dipercayai Leo secara seutuhnya, sehingga Leo memberikan kelonggaran atau kebebasan kepada orang tersebut terhadap kepribadian seorang Leo. Disitulah kesehatan Leo semakin menurun disebabkan dia mendapatkan beban pikiran karena ada suatu pengkhianatan yang ia dapatkan di bulan Mei tahun 2020 dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Leo adalah Page of Sword secara umumnya Page of Sword itu diartikan seorang anak-anak yang usianya antara 0 sampai dengan 15 tahun jadi di sini kesehatan Leo semakin menurun di bulan Mei tahun 2020 itu dikarenakan pengkhianatan yang ia dapatkan di bulan Mei dan dukungan ataupun motivasi ia dapatkan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun ini bisa saja anak sendiri, anak tetangga ataupun di lingkungan sekitar di sini yang menjadi sumber kebahagiaan dari seorang Leo agar kesehatannya lebih baik di bulan Mei ia mendapatkan dukungan dan kebahagiaan itu berasal dari anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun selanjutnya kita ke kartu keuangan seorang Leo di bulan Mei tahun 2020 dan kartunya adalah Age of Pentacle ataupun satu koin secara umum Age of Pentacle itu diartikan permulaan ataupun awal mula untuk membangun suatu keuangan yang lebih bagus lagi jadi untuk seorang Leo di bulan Mei tahun 2020, ia memutuskan untuk mengkontrol dan melihat kembali pengeluaran serta pendapatan yang ia dapatkan di bulan Mei tahun 2020. Jadi di bulan Mei nanti seorang Leo akan berusaha ataupun mengambil langkah untuk mengkontrol kembali keuangannya dan memulai keuangannya yang lebih bagus di bulan-bulan selanjutnya. Di sini seorang Leo juga dilihat bahwasannya di bulan Mei tahun 2020, Leo juga memikirkan suatu tabungan untuk di masa tua dan di masa selanjutnya. Di sini seorang Leo melakukan ini karena kan Leo sadar atas keborosan yang ia lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh keuangan Leo adalah Queen of War. Secara umum, pin of One itu diartikan seorang wanita yang usianya sudah matang ataupun yang sudah dewasa. Jadi di sini terlihat jelas bahwa saya ataupun energi yang didapatkan oleh seorang Leo di kategori keuangan itu dari seorang pasangan yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangannya sendiri. Jadi di sini kelihatan keuangan Leo akan memulai awal yang baru ataupun akan merancang-rancang untuk membuat tabungan di masa depan ataupun di masa tuanya sehingga di sini seorang Leo juga akan mengontrol kembali pengeluaran dan pendapatannya di bulan Mei dan didukung dan disupport serta motivasi dari seorang pasangan dan di sini seorang pasangan mengambil bagian untuk mengkontrol dan melihat kembali pengeluaran yang dilakukan oleh seorang Leo di bulan Mei tahun 2020. Selanjutnya kita ke kartu karir pekerjaan bisnis dan usaha seorang Leo di bulan Mei dan kartunya adalah. nine of one ataupun sembilan tongkat secara umumnya nine of one itu diartikan melakukan suatu pekerjaan dengan percaya kepada diri sendiri dan memulai pekerjaan itu berawalkan belajar dari orang lain atau dapat dikategorikan seorang Leo akan melihat kemahiran orang-orang lain yang bisa menunjang karirnya sehingga Leo akan memulai dan mempelajari suatu pekerjaan tersebut dari orang lain di sini Seorang Leo di bulan Mei, ia akan memulai karir dengan tidak percaya kepada orang lain Dengan melakukan pekerjaan dengan tenaga ataupun dengan idenya sendiri Dikarenakan di sini Leo sudah mendapatkan pengkhianatan Sehingga di bulan Mei nanti Leo akan memulai kerja dengan usaha dan tenaganya sendiri Tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain Dan di sini juga Leo sedang mempelajari suatu pekerjaan tersebut Dari orang yang sudah melakukan terlebih dahulu ataupun dari seorang senior dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Leo dalam kategori kader adalah page of pentacle. Secara umum, page of pentacle itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi, di sini seorang Leo sedang melakukan pekerjaan dengan mempercayai diri sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Dan di sini, support energi yang dapatkan oleh seorang Leo dari seorang anak-anak. Yang usianya tidak lebih dari 15 tahun Ini bisa saja Anaknya, anak tetangga, ataupun orang di sekitarnya Di sini anak-anak tersebut akan melihat Ataupun memberikan support Motivasi yang sangat positif kepada seorang Leo Karena Leo di bulan Mei tahun 2020 Memulai suatu pekerjaan yang baru Ataupun memulai karir yang baru Dengan belajar dari orang lain Dan berpengalaman dari seseorang Yang berkhianat kepada dirinya Di dalam kategori suatu kehidupan dan disini terlihat jelas juga bahwasannya Karir ataupun pekerjaan yang dilakukan Leo di bulan Mei adalah awal Ataupun memulai pekerjaan dari awal Sehingga disini keuangannya akan dimulai dari awal lagi dan selanjutnya kita ke kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Mei tahun 2020 Dan kartunya adalah Four of cup ataupun empat ialah secara umumnya empat jala itu diartikan menimbang ataupun melihat serta mereview kembali hubungannya bersama pasangan di sini kelihatan jelas bahwasanya di bulan Mei nanti seorang Leo akan mereview serta melihat kembali pasangannya dikarenakan Leo sudah curiga pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut adalah kerjasama dari seorang pasangan dengan orang yang berkhianat makanya di sini seorang Leo akan melihat kembali dan mereview serta ingin memperjelas kekurangan dan kelebihan dari seorang pasangan di sini kelihatan satu kap berada di depan dan tiga berada di bawah satu dari kebaikan pasangan sudah dinilai seorang Leo dan tiga keburukan dari pasangan sudah dinilai seorang Leo sehingga di sini Leo mempertimbangkan kembali hubungannya bersama pasangannya dan tidak jarang juga di sini seorang Leo bisa jadi ataupun bisa dikategorikan akan melihat pasangan lain untuk dijadikan pasangan di bulan Mei tahun 2020 dan untuk sebuah energi yang dapatkan oleh seorang leo dalam kategori hubungan asmara adalah King of One secara umum King of One itu diartikan seseorang pria yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya atau dikategorikan yang sudah senior jadi di sini seorang Leo akan berkomunikasi dan tukar pikiran kepada seseorang yang lebih senior kepada dirinya tentang hubungan asmara, sehingga di sini seseorang tersebut akan memberikan masukan dan motivasi kepada seorang Leo agar mempertimbangkan kembali hubungannya bersama pasangan, itu dikarenakan seseorang tersebut melihat pengkhianatan yang dialami seorang Leo di bulan Mei tahun 2020 dan orang tersebut adalah orang yang bersupport dan membuka jalan kepada seorang Leo untuk memperbaiki karirnya di bulan Mei tahun 2020 dan di sini hubungan asmara Leo adalah mempertimbangkan kembali hubungannya bersama pasangan di bulan Mei tahun 2020. Dan untuk kartu kesimpulan ataupun yang terjelas suatu ramalan adalah Temperance. Temperance itu diartikan kesederhanaan, kesabaran ataupun dapat dikategorikan kesadaran diri. Jadi di sini jika kartu Temperance kita gabungkan dengan kartu kesehatan Leo di sini terlihat jelas bahwasanya Seorang Leo mendapatkan pengkhianatan di bulan Mei tahun 2020 dan pengkhianatan itu dari orang terdekatnya sehingga membuat kesehatan seorang Leo drop di bulan Mei tahun 2020 dan sumber kebahagiaannya untuk memperjuangkan kembali ataupun mendapatkan kesehatan yang lebih bagus adalah dari seseorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan di sini kelihatan jelas bahwasanya Temperance itu diartikan Leo sudah sabar dan sudah sadar atas pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut sehingga ia tidak mengacuhkannya lagi dan ia mulai mencoba mendapatkan kebahagiaan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan kartu keuangan Leo di sini seorang Leo akan memulai ataupun mengawali suatu keuangan serta mengontrol kembali keuangan di bulan Mei tahun 2020 yang didukung dari seorang pasangan dan di sini Temperance dapat diartikan bahwasanya kesabaran yang dialami Leo, kesadaran yang dialami Leo di bulan Mei nanti untuk mengarungi sebuah keuangan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2020, ia sadar bahwa suatu campur tangan pasangan sangatlah berguna di dalam kategori keuangan di bulan Mei tahun 2020 dan jika kartu karya kita gabungkan dengan temperance, di sini kelihatan Leo di bulan Mei tahun 2020 akan memulai suatu pekerjaan dengan usaha dan ininya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang berdasarkan dari sebuah pengkhianatan yang ia dapatkan, dan di sini seorang anak akan memberinya support ataupun motivasi yang positif, sehingga ia bersemangat untuk memulai karir yang baru lagi. Dan di sini, The Temperance diartikan bahwasanya pengkhianatan yang ia dapatkan sudah ia sadari, sehingga ia akan memulai suatu pekerjaan tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain dan tidak akan mempercayai orang lain di dalam suatu pekerjaan ataupun bisnisnya. Dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara, maka hasilnya di sini seorang Leo perlu menimbang kembali hubungannya di bulan Mei tahun 2020 dengan dukungan oleh seseorang yang lebih senior kepada dirinya, sehingga di sini seorang Leo akan sadar akan cobaan yang ia hadapi di dalam suatu kategori hubungan asmara di bulan Mei tahun 2020. Di sini kesadaran seorang Leo terhadap pasangan akan terjadi di bulan Mei tahun 2020 dan untuk angka keberuntungan seorang Leo di bulan Mei tahun 2020 itu berada di angka 10 11 18 84 dan 49 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang Leo di bulan Mei tahun 2020 semoga bermanfaat ingat like komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya